Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Semoga teman-teman semua senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video guys daripada channel Ustadz Badlishah Syah Alauddin Official so jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya di sini pembahasannya sangat sangat menarik sekali keris jawa dan keris melayu persamaan falsafah Ustadz batkirisya alautin so langsung saja guys seperti biasa jangan lupa di like share komen dan subscribe nya terlebih dahulu dan share video ini ke sosial media teman teman sekalian dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar teman teman di bawah ya jangan lupa juga untuk di like banyak sekali permintaannya Ok, langsung saja kita play videonya Let's go Kalau orang berkerih, Lok 3 Ini pendekar, Panglima tuan, tuan janganlah, buat kelakar lebih-lebih kurang sangat Ini pendekar okay. Kalau Lok 5, ini orang pandai bercakap ah. Ustaz, biasa Lok 5 Kalau Lok 7, ini pemerintah Karisma, pemerintah Lok 9, Raja Kalau Lok 11, ini orang berniaga Cita-cita tinggi Buat bisnes. Okay Kalau Lok 13 Itu berani mati Itu anytime Jenis pancung Tak bertanya Punya orang Tak ah. tumbuk Pergi Dah pukul Baru tanya Apa yang kau suruh aku pukul Sampai begitu Ni Lok 13 Sebab itu Kalau kita tengok Fasapah kerih Di seluruh dunia Antara Fasapah kerih Melayu Dengan kerih Fasapah Kerih Jawa Sama Ah sama. contohnya ketika kita nak menyisipkan keris di pinggang sama saja falsafah kalau hulu keris dihadapkan ke arah badan sama ada di bahagian depan ataupun belakang maknanya orang itu datang dengan aman peace dia datang ke masjid kerisnya dihalakan ke badan dia itu saya datang dengan aman tapi kalau dia datang keris kepalanya itu menghala ke kita itu nak ajak bertumbuk Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, jadi di sini guys, kalau istilahnya seperti ini ya kan, kerisnya itu menghadap ke sini, itu aman. Tapi kalau gini, nah, itu akan bertengkar ataupun ya. Berseteru Wah keren banget Saya baru-baru faham ini guys Jadi Masya Allah Terima kasih Ustaz Badli Sya'alaudin Sudah menjelaskan ini Dan ini merupakan ilmu baru Bagi saya Tentang istilahnya Falsafah keris itu sendiri Wow dia datang kita tahu Dia nak ajak gaduh Sebab itu dalam Talibun Ini puisi Puisi lamalah Ada 4, 6, okay. baris Ya saja Dia menggariskan Tata cara pemakaian keris Kata orang tua, -tua kalau memakai keris, keris tersisip sebelah kiri, keris beradat berlembaga. Kalau memakai keris terlentang, itu tanda mencari lawan. Bagai okay. ayam, kokok berdentang, masuk puluh balang, masuklah gelanggang. Elok dipakai di tengah hutan atau belayar di tengah laut untuk menjaga diri sendiri. Kalau keris sampir tertungkup, keris tidak mencari lawan. Keris tidak mencari musuh yang dipakai dalam jamuan, yang dipakai pergi bertandang. Berbelit punca wali, berselubung sampai ke hulu. Tanda beradat berketurunan patut disebut keris terap dan bagai-bagai lagi. Hmm. Jadi kita zaman dulu, nenek moyang kita, tengok orang tu menyelit keris, kita tahu apa niat dia. It Oh jadi kalau orang dulu itu tanpa harus berkata-kata Tanpa harus banyak bicara gitu kan Cukup diam saja bahasa kerisnya sudah kelihatan Wow keren banget ya orang tua kita dulu istilahnya nenek-nenek moyang kita Indonesia Malaysia Karena persamaan jadi sama falsafah keris yang ada di Jawa dan Melayu ini guys Jadi wow Ketika kita bertemu seseorang, kita lihat kerisnya aja, tanpa harus banyak. Eh kamu ngapain ya? Kamu mau apa? Enggak, enggak, enggak. Jadi cukup melihat kerisnya. Oh datang. Oh ini ini damai, kan? Oh ini ngajak cari musuh ini ya kan? Cari gara-gara. Bisa kelihatan dari kerisnya. Masya Allah. Dan dalam konteks sekarang, kalau tuan-tuan pergi ke Balerung Sri, masuk istana mana-mana? Okay. Di alam Melayu, kalau masuk istana mengadap Tuanku Sultan, hanya keris berhulu Jawa demam dan pekaka saja yang dibenarkan untuk berada di Balai Rungsri. Oh. Sama juga dalam tradisi masyarakat Jawa, hanya keris yang bersampir ladrang saja yang dibenarkan untuk berada di dalam keraton. Selain ah. daripada itu, semuanya membawa maksud nak ajak bertumbuk. Pasal oh. pahamnya. Oh, Kali yang tertawa orang Melayu Tegi. Oke okay guys, selesai videonya Sangat-sangat singkat sekali Karena video ini uh, potongan Daripada ceramahnya beliau yang full Nah full versionnya itu satu jaman ya teman-teman sekalian Jadi ya mungkin kita akan sempatkan di lain waktu Untuk melihat ataupun istilahnya belajar ya Daripada sejarah keris itu sendiri guys Dan Masya Allah ini ilmu baru bagi saya Berkenaan dengan falsafah Ataupun bisa dikatakan persamaan falsafah Antara keris Jawa dan juga Melayu. Kalau Ustadz Badlishah tadi tidak menjelaskan kepada saya, maksudnya kepada kita semua, itu tidak akan tahu bahwasannya apa istilahnya makna ketika kita memakai keris menghadapkan kepada badan kita ataupun menghadapkan ke depan, ya kan? Dan selama ini kita hanya tahu keris itu ya hanya untuk hiasan saja tanpa dipakai untuk apa-apa gitu kan? Dan Allah akbar banyak sekali istilahnya. Peninggalan-peninggalan ya terutama di keluarga saya juga ada banyak keris yang memang apa namanya bagus-bagus gitu Tapi saya memang gak paham tentang keris itu sendiri sekarang masih ada di rumah yaitu uh, peninggalan daripada bapak saya Dan juga ada salah satu pedang Ya peninggalan dari penjajah itu juga Karena dulu istilahnya kakek saya itu sempat ya Melawan daripada penjajah Sempat istilahnya berperang dengan penjajah-penjajah yang ada di Indonesia Seperti itu guys Dan Masya Allah Uh, akhirnya dapat istilahnya pedangnya itu sangat-sangat panjang sekali guys sekitar 2 meter satu setengah meteran kalau nggak salah ya kan satu setengah meter itu pedangnya aja dan sangat-sangat berat sekali. Nah habis itu ya udah sekarang nggak tahu di mana gitu kan karena itu sangat-sangat langka sekali dan bentuknya itu sama kayak uh, peperangan kalau di film-film gitu guys. Jadi keren sih kalau menurut saya Dan untuk keris itu sendiri saya juga belum belajar bagaimana istilahnya ceritanya Bagaimana falsafahnya dan lain sebagainya Ternyata kita harus mendalami lagi ini pasal keris ya kan Supaya kita tahu nih karya seni ataupun makna yang tersirat di setiap ulira Di setiap lotnya seperti itu guys Dan akbar saya baru tahu ini cara pemakaian aja kita nih tahu ya kan karena Ustadz Balik Syah yang menerangkan kepada kita So mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah tengok video ini Buat teman-teman yang faham tentang keris Langsung saja komen di bawah ya kan Sehingga saya juga dapat ilmu daripada teman-teman sekalian Karena menyebarkan ilmu itu merupakan sebuah ibadah Dimana menjadi investasi juga bagi kita Seperti itu Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya. Share video ini ke sosial media teman-teman sekalian agar supaya channel ini lebih berkembang lagi teman-teman terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh